Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat kikir sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah berikut ini bisa membuat kita menjadi orang-orang yang mempunyai sifat yang diridoi oleh Allah. Orang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang ahli ibadah, tapi pelit. Kira-kira begitulah bunyi hadis Nabi dalam kitab Al-Fawaidul Muhtaroh, Lisaliki Tarikil Ahiroh, yang berisi hikmah ucapan Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Kutipan itu terdapat pada bab Kitabus sadakah. Catatan dalam kitab itu menunjukkan bahwa hadis itu dinukil dari kitab Ihya. Redaksi lengkap hadis di atas adalah sebagai berikut as gahulu, Dalam bab itu terdapat kisah-kisah hikmah tentang kelakuan-kelakuan orang pelit saat menghindari sedekah. Salah satunya adalah kisah berikut ini. Al-Kisah, suatu hari seseorang yang tabiatnya pelit sedang berada di dalam rumah. Di rumahnya itu si pelit ini sudah siap menyantap makanan yang ada di hadapannya. Belum sempat makanan itu dilahapnya, tiba-tiba ada tamu yang mengetuk pintu. Kaget mendengar ketukan pintu itu, secara spontan si kikir ini lantas mengucap takbir dengan suara lantang dan keras. Dia berharap orang yang ada di depan pintu rumahnya mengira ia sedang sholat, dan mengurungkan niat untuk bertamu. Pada kisah yang lain, nasib si kikir lebih tragis. Masih dalam kitab Al-Fawaidul Muhtaroh, namun kali ini kisahnya dinukil dari kitab Anisul Mukminin. Suatu ketika, si kikir bersama istrinya duduk berdua menikmati hidangan yang ada di meja makan, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar rumah. Ternyata ketukan itu berasal dari peminta-minta yang mengharapkan sedekah dari penghuni rumah. Sang istri lalu berujar kepada suaminya yang kikir itu, tidakkah sebaiknya kita berbagi makanan dengan peminta-minta itu, tanya sang istri. Tidak usah, sebaiknya kamu temui peminta-minta itu dan suruh dia pergi, perintah si kikir. Dan sang istri pun tidak dapat menolak permintaan suaminya. Hari demi hari berlalu. Roda kehidupan berputar begitu cepat, laki-laki kikir itu kini hidup dalam serba kekurangan, sehingga istrinya pun diceraikannya. Singkat cerita, mantan istrinya itu lalu menikah dengan laki-laki lain. Kehidupannya bahagia dan harmonis. Suatu ketika, si mantan istri dan suami barunya duduk berdua menikmati hidangan yang ada di meja makan. Suami barunya itu siap untuk menyantap ayam yang tersaji di depannya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar rumah. Ternyata ketukan itu berasal dari peminta-minta yang menginginkan sedekah dari penghuni rumah. Si suami baru tadi lantas memerintahkan sang istri untuk berbagi makanan dengan pengemis yang ada di depan rumahnya. Diantarkanlah makanan untuk si pengemis tadi. Namun kejadian aneh terjadi, sang istri yang kembali ke meja makan setelah memberi makan pengemis tadi tiba-tiba menangis terseduh sedu Wahai istriku, mengapa kau menangis? Apakah kau menyesali sedekah tadi? Tidak, aku sama sekali tak menyesali itu. Aku menangisi kejadian luar biasa yang baru saja kutemui, jawab sang istri dengan masih terseduh sedu Wahai suamiku, tahukah kamu siapa pengemis yang baru saja kuberikan makanan, tanya sang istri. Tidak, jawab suaminya singkat, namun masih keheranan melihat tangisan sang istri. Pengemis tadi adalah mantan suamiku, jelas sang istri. Mendengar penjelasan istrinya yang demikian, sang suami sedikit terkejut, tetapi segera balik bertanya. Lalu, tahukah kamu siapa aku yang sekarang menjadi suamimu kini? Aku adalah pengemis yang pernah diusir dari rumah suami pertamamu. Ketika mendengar perkataan suaminya, membuat tangisan sang istri semakin menjadi-jadi. Begitulah kira-kira kisah tragis orang kikir yang mungkin bisa kita ambil pelajaran. Semoga kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dalam beberapa hadisnya, Rasulullah juga telah menerangkan baiknya mempunyai sifat dermawan dan buruknya mempunyai sifat kikir. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah bersabda. la tajtamiani fi wa Dua karakter yang tidak mungkin terkumpul pada diri seorang mukmin yaitu bahil dan perangai yang buruk. Dalam hadis lain, beliau bersabda, as qaribun minallah, qaribun ganna, nas, wal ba minallah, ganna, nas, Orang yang dermawan, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, Dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang pelit, jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Ma min yaumin yusbihul'ibadu fi illa malakani yansilan, fayakulu ahaduhuma, allahumma a'ati munfiqan khalafan, tidak ada suatu hari yang para hamba memasuki waktu pagi, melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satu dari mereka berdoa, Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak ganti dari yang mereka infakkan. Yang lainnya juga berdoa, Ya Allah, berikanlah orang yang pelit kehancuran. Juga termasuk orang yang pelit, jika pelit dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, Dinarun anfaktahu fi sabili Allah, wa dinarun anfaktahu fi raqaba, wa dinarun tasaddaqtabihi ala miskin, wa dinarun anfaktahu ala ahlik, a'zamuha ajran alathih anfaktahu ala ahlik. Dinar yang engkau infakan di jalan Allah, dinar yang engkau infakan untuk memerdekakan hamba sahaya, dinar yang engkau sedekahkan untuk orang miskin, dan dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, maka paling besar ganjarannya ialah dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu. Ya Allah, jadikanlah kami dan saudara-saudara kami, termasuk ke dalam hamba-hamba yang engkau ridhoi. Amin, amin, ya mujibah sailin. Walahu alam bisawab.